Karena yang hadir cuma dua, nanti yang hadir ini akan dapat nilai tambahan. Seperti ya. nah, nanti yang tidak bisa mengikuti, bisa melihat rekamannya, dan nanti ada latihannya, dicoba. Baik, akan saya jelaskan. Nah, ini ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah. Jadi di sini diceritakan kereta, bahwa oh, pesawat segera. nah ini pesawat Johnstone ini, sebuah kereta derek kereta kerek ya, dia ya, ada relnya di sini. Kereta yang untuk fungsinya itu di kemiringan tebing. Nah tebing yang miring ini, kita bisa menggunakan kereta ini, yaitu Johnstone ini. Jadi di sini kemiringan dari Tebing ini adalah 35,4 derajat. Kemudian tingginya sampai ke puncak ini itu sekitar 1.693,5 kaki. Nah, ketika kereta ini sudah menempuh jarak, jarak meteringnya ini 8.965 kaki, nah kalian di menentukan ketinggian pesawat ini berapa, pesawat derek ini. Ketika dia menempuh 896,5 di tingginya berapa? Kemudian yang B. Tentukan find the elevation of the lower end of the given gitu, gitu, gitu. Itu adalah artinya tentukan elevasi. Elevasi itu apa? Elevasi adalah ketinggian. Ketinggian bukit ini terhadap ujung bawah pesawat ketika dia sudah menempuh cara ini. Berapa sisa ketinggiannya berapa supaya dia sampai ke puncak itu yang ini artinya. Dan yang c ini jika kecepatan kereta itu adalah 300 kaki per menit kalian bisa menentukan berapa kecepatan vertikalnya. Ini kecepatan miringnya ini. itu adalah 300 kaki per menit. Di kendaraan ini kereta ini kar itu yang dimaksud adalah kereta derek ini. Kecepatannya dia, naik itu adalah 300 kaki per menit. Jadi setiap menit dia menempuh 300 kaki. Kalian bisa menentukan berapa kecepatan dia vertikalnya. Nah itu nanti berhubungan di fisika tentang vektor. Masih ingat ya. Jadi gini saya jelaskan cara menentukan. Jadi kita menggunakan trigonometri. Nah ini kereta yang sebenarnya seperti ini gambarannya. Ini ya. Ini yang hadir satu dua tiga empat lima enam. enam. Mana yang lainnya? Nah, perhatikan. Ini sudah kelihatan? Halo? Ya. Sudah muncul? Ya. Yang pertama, kita akan menentukan berapa ketinggian ketika dia mencapai 8% menempuh jarak 896,5 kaki nah, ini lo yang kita cari kalau digambarkan kaki-kaki puncaknya adalah 1693,5 Ketinggian yang capek di sini. Nah, ini yang kita cari yang A. Berapa ini ketinggiannya? Kita anggap A. Ini adalah 35,4 derajat. Nah, ini ada sisi miring, ya, sisi miring dan sisi apa ini? Sisi depan Berapakah? sisi tepanya, maka kita gunakan perbandingan apa sin sin 7 dibanding 8,9, 6,5 itu adalah sin 35,4 derajat. Berapa nilai sin 35,4 derajat? Maka hanya dalam, tinggal kalikan ya, maka nanti dihitung sendiri, gunakan kalkulator. Ini yang Sampai sini ada pertanyaan. Kan ya, maksudnya soal ini ya. When the vertical of the plane itu adalah tentukan ketinggian dari pesawat ini. Plane itu pesawat, maksudnya pesawat ini. Keretanya ini. Ini yang dimaksud. plane itu ya. Kita menentukan hanya. Kemudian b, yang dicari adalah. Nah ini untuk mencapai puncak dia berapa ketinggian dari ujung bawah ini bukan dari ujung dari permukaan air laut tapi dari alat kereta. Kita mengukur tingginya puncak ini dari sini. Itu maksudnya yang pertanyaan elevasi elevasi itu adalah ketinggian. Kemarin kalian praktek di lapangan menentukan sudut elevasi nah itu sudut ketinggian ya. maka mentah, jawaban dari B cukup tinggal ngurangi ini dengan nilai A. jadi berapa ketinggian yang harus ditempuh yaitu 1693,5 kita kurangi jawaban A tadi nah, Silakan dihitung sendiri ya, ditulis di buku besok pas tatap muka saya cek ini Kemudian yang C. C itu kecepatan vertikalnya berapa? Jadi dia punya kecepatan miring ini itu 300 kaki per menit. Berapa kecepatan vertikalnya? Ini yang kita cari. Cy-nya berapa? Nah ini yang kita cari. Tapi sebutnya adalah 35,4 derajat miringnya adalah 300 berapa ini? Nah kita menggunakan apa sinus ya? Ada tegak, ada depan, ada visi miring. K, B, y banding 300 sama dengan sin 35,4 derajat. Di kecepatan arah vertikalnya adalah 300, 300. 35,4 derajat Silahkan dihitung Oke, waktunya sudah habis Tutup ya Silakan nanti ada pertanyaan Kerjakan Terus, yang kemarin Masih banyak yang belum menyelesaikan LKPD Ini sudah ya LKPD-nya ini Masih banyak yang belum menyelesaikan Jangan lupa, di bagian akhir itu ada project itu ya. Jadi harus diisi, kalian praktekkan di rumah. Terus kalian buat laporan, terus di-upload hasilnya. Ini masih banyak yang belum. Ini nilainya ada yang 4 dan 6. Ini 48 dan 6. Dikerjakan dengan benar loh ya. Kan mudah ini, hanya mencari sisi depan samping ya. Yang belum-belum, segera. Mbak nilai saya kemarin berapa, Pak? Yang mana? Kemarin. Apa? Nilai saya, Pak. Tinggal tahu. Ini. Talwa, 60. Risar, 20. no 389. Cek lagi, mungkin. Ini belum mengumpulkan yang projectnya ini apa ya, ini, sudah Atau pertanyaan cukup ya? sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh.